Lesti Kejora dengan single terbarunya Lentera ini, Worldwide of Music, sudah urutan ke 78, ini fantastis banget ya Untuk Worldwide Overall, untuk umum persahabat ini sudah di 22 trendingnya tuh Luar biasa, suatu kebanggaan untuk kita semua, Alhamdulillah Berkat kebarbaran dan kekompakan kita semua sebagai fans sejati Untuk selalu yakin mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita Info ini kita dapatkan dari akun sahabat Leslar Taiwan Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, yuk bisa yuk pucukin di Indonesia umum Udah trending 6, di Taiwan udah trending 41 Yuk bisa yuk katanya tuh Di Taiwan sudah trending 41 katanya tuh Masya Allah, semangat Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid Mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita ke kabar berikutnya, persahabat ada unggahan terbaru nih Alhamdulillah kita mendapatkan vitamin bahagia edisi kondangan ke Onti Sania, ya persahabat ya Dede Elasti, Kakak Bilar bersama A.I.C.A. dan Teh Yuli Akhirnya bisa bertemu dan berkumpul kembali persahabat ya Masya Allah unggahan ini diposting oleh akun Teddy Arskar Ilal Kejora Dan ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Kurang Bang Eno nih, WKWK -WK apa yang masih kalian ingat setiap lihat mereka tuh, persahabat ya. Katanya ada ada yang kurang, Bang Eno yang gak terlihat, persahabat ya. Tetapi kita bahagia. Mudah-mudahan di deolasi kakak bilang selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan ke kabar berikutnya, ada sebuah kabar spesial juga yang kita dapatkan Masih di akun Instagram yang sama, persahabat ya Yang memposting sebuah posting percakapan pesan kakak Bilar dan sahabat yang sangat sejati ini persahabat ya Sebelum ada yang mengirimkan pesan DM ke kakak Bilar Enak ya ki jalan-jalan ke Turki katanya tuh Apa kabar? Sehat-sehat kau ya? katanya kakak Bilar kerja apa sekarang? kata kakak Bilar alhamdulillah sehat Ki katanya tuh, mau main ke Jakarta enggak kata kakak Bilar oh banget lah Ki, tapi puas saat ini masih ada kerjaan dikit yang mau diselesaikan kata kakak Bilar, ya udah kabarin aja nanti ku ongkosin ya wow asyap Ki, seriusan lah katanya tuh, mau di ongkosin bayangin bersahabatnya pertemanan dari kakak Bilar ini salut banget melihatnya mudah-mudahan selalu menjadi orang baik selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Amin ya robbal alamin dan kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan salah satunya dari akun Silvial No Siapa yang mau main ke Jakarta pasti dibiayain biar tuh katanya persahabat ya Tentunya memang salut banget sama pertemanan kakak Bilar Dan sahabat lamanya luar biasa Mudah-mudahan selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang Amin Dan berikutnya juga di sini ada sebuah postingan terbaru persahabat. Ya, Ada sebuah kalimat di postingan ini Yang dari kemarin-kemarin DM Upload langsung gak nih Tuh, wow, banget ya Ini ketika pemotretan Temanya memakai uh, baju bola Persahabatnya Liverpool Kakak Bilar sambil gendong Abang Elnya, dulu cute banget ya. Abang El cute dan sangat menggemaskan. Mudah-mudahan secepatnya bisa diupload postingan foto ini. Persahabatan kita tentu menunggu banget ya, kabar baik, kabar bahagia dari idolanya. Sayangan kita dan selanjutnya juga persahabat, ada unggahan spesial banget dari Kakak Bilar yang merepost kembali unggahan dari Rafi yang mana Rafi ini tentu memposting sebuah postingan model video klip musik video dari lagu Lentera Dedek Lesi Kejora itu dipromosiin langsung oleh Arafi Amal gimana nggak bangga coba teman-teman dekatnya aja selalu support karya-karya terbaik idola kesayangan apalagi pen sejatinya pastinya selalu barbar -bar demi tentunya karya dari idola kesayangan kita mudah-mudahan ada cirukan vitamin selanjutnya yang kita dapatkan